Oke okay, halo teman-teman, Baik lagi dengan gua, Vian Di video kali ini saya akan menggunakan aplikasi Android yang bernama kain Master Saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat open cinematic bar Atau sebuah garis yang tiba-tiba terbuka dan muncul Dan menghilang ke atas dan ke bawah Contohnya seperti video berikut ini oke okay, itu tadi contoh videonya, tanpa banyak basa basi kita langsung gas ke tutorialnya oke okay, langkah pertama kita membuka aplikasi pen master pastinya kalau sudah kita pencet tombol yang ini, kemudian pilih aspek rasionya, 16 banding 9. Kemudian pilih media. Silahkan buka uh, foto atau video yang ingin dijadikan sebagai footage-nya ya. Saya akan memilih yang ini. Oke, okay. jika sudah kita pergi ke menu lapisan yang ini, kemudian pilih media, uh, latar, pilih yang berwarna hitam, kemudian kita perbesar dan tarik sampai menutupi semua layar, kemudian kita tarik, kira-kira segini ya kemudian kita tarik ke warna Solid ini sampai di akhir video Oke kemudian centang kemudian langkah selanjutnya sama kita klik warna Solid ini kemudian klik centang tiga ini kemudian pilih duplikat di sini sudah ada warna solid dua ya teman-teman. Kemudian kita tarik ke atas sampai menutupi juga. Oke seperti ini. Kemudian klik centang. Kita sesuaikan. Kira-kira seperti ini. Oke jika sudah kita klik centang. Oke, langkah selanjutnya. Kemudian kita pilih warna solid yang tadi. Kita klik icon bergambar kunci ini. Kemudian, di sini sudah muncul menu animasinya. Kemudian kita geser sedikit ke kiri. Kiri kemudian, akan muncul sebuah menu plus ini. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Lalu klik centang. Kemudian selanjutnya juga warna solid yang di bawah kita lakukan hal yang sama. Kita klik icon bergambar kunci ini. Kemudian kita klik plus ini. Di menu animasi ini. Klik icon plus ini. Kemudian kita tarik ke atas. Oke, okay, seperti itu. Kemudian centang. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, okay, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk mempercantik footage ini, di sini saya akan menggunakan blur. Oke, okay, lanjut selanjutnya kita pilih lapisan pack. Kita pilih di sini di basic efeknya ini Kita pilih Gaussian Blur Oke Gaussian Blur Kita centang teman-teman Kemudian kita tarik sampai menutupi semua footage ini Kemudian Kita geser ke kiri untuk mempersingkat durasinya Seperti ini jika sudah kita klik centang oke okay. sepertinya harus mentok di kiri ya teman-teman oke okay. jika sudah coba kita play dan hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah itu kita export bisa pilih yang HD 720 atau yang Full HD 1080 oke teman-teman itu dia tadi video tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe jika kalian suka dengan videonya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih bye